Oke okay, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Uh, rahmat. Jumpa lagi dengan saya, Lamsadi, di sini di ala Jaya, teman-teman. Oke, okay. semoga kita semua dalam di rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay. uh, saya akan mempraktekkan mungkin teman-teman ketika ngelas pernah mengalami yang sering dialami oleh tukang las atau welder lainnya, yaitu elektroda nempel contohnya seperti ini nempel pada e, benda kerjanya ya ini hanya contoh benda kerja ya, nempel pada saat mau ngelas nempel begini ya nempel nah, ya. jadi dia nyala tapi tidak mau matang nempel bahkan nempelnya sampai uh, merah ujungnya merah seperti ini bahkan semuanya sampai merah seperti uh, apa seperti di ujungnya nih teman-teman ya. atau sulit sekali untuk mengelas seperti itu nah sampai nempel seperti ini ya nah, sampai ini nempel begini Insyaallah kita semua sama pernah mengalami seperti itu Hari ini yang akan uh, saya bahas mengenai bagaimana agar elektroda ini tidak nempel Artinya tidak seharusnya nempel seperti ini Oke, kamera akan saya dekatkan Ya, Ini masih kondisi panas Kita akan buka menggunakan tang Ini panas teman-teman Oke okay. Sebelum Lebih jauh berbicara mengenai nempel Elektroda Maka Saya akan memperlihatkan macam-macam elektroda Kepada teman-teman Secara umum Dilihat dari ujungnya Elektroda itu ada tiga teman-teman ya. Yang pertama Ujung sebelah kanan Perhatikan, ya ujung sebelah kanan. Ini adalah ujung yang ini adalah ujung elektroda baru, yang mana uh, besi tambahnya tertutup oleh salutan. Ini salutan namanya. Ini dalamnya ini besi tambah. Ini diameternya kurang lebih dua mili. Okay. Jadi kalau masih baru itu uh, Besi tambahnya ini yang dalam Tertutup atau sejajar dengan salutan Yang kedua adalah posisi seperti ini Oke, okay. Posisi besi tambah ada di dalam salutan Yang ketiga Posisi besi tambah ada di luar salutan. Ya tadi yang banyak nempel itu yang seperti ini, yang besi tambahnya ada di luar salutan. Ya mau seprofesional apapun, kalau posisi seperti ini, itu sudah bisa dipastikan akan sulit untuk mengelas, akan sering nempel seperti itu. Oke, okay. nah bagaimana cara untuk mendapatkan yang seperti ini dan bagaimana teknik dasar mengelas agar ini apa agar nda nempel-nempel seperti tadi ya Oke okay. mengelas itu adalah suatu keahlian saya pakai yang tidak karat ya mengelas itu adalah suatu keahlian yang butuh atau keterampilan yang butuh sekali uh, yang namanya latihan, jadi latihan harus continue, syaratnya cuma itu teman, -teman. ya, selain juga bakat nanti harus begini kita akan tes ya kita tes begini oke pertama kita akan tes lagi yang model ini ini umumnya akan dekat. oke okay. nah ini deket ya kelihatan teman-teman ya nah kemudian kalau yang kedua Ini insyaallah akan enak. Nyalakan dulu. Nah Enak ya? Karena ini besinya tipis, jadi saya tidak akan lama-lama. Oh, enak kan ya? Yang kedua yang enak. Tetap harus dinyalakan ya. Oke. Yang ketiga, karena ini masih baru, harus dinyalakan, harus dibuat seperti ini. Ya. Nah. Ini 50-50 kalau yang baru. Bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Nah, ini. Nah, Oke. Okay. Nah. Nanti, kalau yang baru itu mudah sekali dibikin seperti nomor 2 tadi ya, seperti ini ya. Jadi, Uh, besi tambahnya ada di dalam. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau elektroda itu sudah kadung seperti ini, sudah kadung seperti ini, teman-teman. Uh, apa besi tambahnya ada di luar? Kalau terlalu panjang seperti ini, teman-teman bisa memotongnya. Ya, bisa memotong pakai tang begini, jangan terlalu panjang. Ya, dipotong aja seperti ini agar mendekati dengan salutannya. Oke, okay. nah kalau sudah seperti ini, ini mudah sekali untuk dibentuk seperti bentuk nomor dua, bentuk besi tambah ada di dalam. Cara menghidupkan atau memantik atau menyalakan ya, menyalakan elektroda kan ada dua. Yang pertama dengan di -totol atau di totol-totol nah, atau ditekan-tekan begini, atau disentuh-sentuhkan begini, titik-titik begini, ditetek ya. Atau yang kedua, cara yang kedua itu dengan uh, dengan cara digores. Ya, saya lebih suka pakai cara kedua, gores. Jadi teman-teman, setiap kali ngelas ya usahakan ada ada besi untuk menghidupkan ya, untuk memantik lah istilahnya. Ah, digores begini dinyalakan digores nah, kalau sudah enak begini berarti dia sudah posisi kedua teman-teman nah lihat ujungnya sudah sama seperti posisi kedua artinya dia sudah siap untuk ngelas dengan baik uh, ngelas yang baik itu secara secara teoritis adalah sudut sudut besi uh, apa bahan ini yang akan dilas dengan elektroda matikan dulu sudutnya itu kurang lebih 70 puluh sampai delapan derajat normalnya ya. Dengan jarak antara elektroda, elektroda dengan besi tambah apa besi bahannya ini kurang lebih jaraknya satu kali eh, diameter eh, apa diameter dalam dari elektrodanya. Kayaknya ada tamu ini. Waalaikumsalam. Ada tamu, Fip? Ya. ya, biar suruh masuk, sudah. Oke, teman-teman, ya. Tekniknya seperti itu. Caranya harus dinyalakan dulu. Jaraknya seperti itu, ya, teman-teman. ya, Kurang lebih. Mengenai ini, mengenai arusnya, berapa ampere untuk elektroda 2 mili ini, teman-teman, bisa lihat di bungkusnya. Ya, di bungkusnya ini sudah ada keterangannya teman, teman bisa lihat sendiri ya Arusnya berapa Seperti itu Oke Kita tes lagi Nyalakan lagi Ya masih ceket berarti Posisi seperti nomor 3 Oke Insya Allah kalau begini tidak akan nempel Kenapa saya angkat-angkat begini Karena besinya tipis Biar tidak bolong-bolong Oke okay, teman-teman, Insyaallah sekian dulu uh, trik agar elektroda tidak lengket dengan bahannya seperti itu. Oke, okay, demikian dulu ulasan sikat dari kami. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.